خلق منها الزوجان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي نساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم راكبا يا أيها الذين آمنوا التقوا الله وقولوا قالا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم دون بكم وَمَنْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات أيها الأخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang di dalamnya terdapat makna dan faidah yang bisa kita jadikan pegangan serta pedoman di dalam kehidupan kita ini, yang dimana hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan dikenal sebagai Al-Arba'un An-Nawawi. Kita telah sampai di hadis yang ketujuh, Dan malam hari ini kita membaca hadis tersebut. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadisus Sabiu, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa'ammatihim Ruahu muslim Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radiyallahu ta'ala'an bahwasanya Nabi alaihi salatu Wasallam bersabda Agama adalah nasihat Di dalam riwayat ini Nabi ulang tiga kali Ad-dinun nasihah Ad-dinun nasiha ad nasiha. Agama itu nasihat Agama itu nasihat Agama itu nasihat Kulna liman Maka kami para sahabat bertanya Untuk siapa? Qala lillah Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan kitabnya Rasulnya Dan untuk pemimpin kaum muslimin dan serta seluruh kaum muslimin diraitkan oleh imam muslim jadi hadits ini datang dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari sahabat yang mulia beliau bernama Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Juzaymah Al-Lukhmi Al-Filistini, beliau orang Palestina Berkunyah dengan Abu Ruqayyah Ad-Dari. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Jadi di tahun terakhir dari kenabian sebelum wafatnya Nabi alaihi salat wasalam Taib. Yang asal mulanya beliau adalah beragama Nasrani Dan kita Sering dengar dari uh, Tamim bin Aus ini Radiyallahu ta'ala'lahu Dengan kisah Beliau terdampar di suatu pulau Berjumpa dengan apa? Dajjal Ini yang sering apa? Sering kita dengar kisahnya ya, Sahabat yang Dia terdampar di sebuah pulau Bertemu dengan sesosok, ya, awalnya bertemu Al Jassasa, ya, binatang yang tidak bisa ditebak mana kepala, mana ekornya, dan bisa bicara, ya, bisa bicara. Menunjuk, ya, sahabat tersebut bahwasanya di dalam ada yang menunggu, dan ternyata di situ apa? Dajjal yang sedang dibelenggu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan intinya ya Dajjal nantinya akan apa? Akan keluar, akan memberikan fitnah ujian kepada manusia. Taya, ini kisahnya ya dari apa? Sahabat Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taalaanhu. Kita di sini bukan membahas ya beliaunya, tapi hadis yang disampaikan oleh oleh Nabi. Jadi kisahnya, insya Allah lain kali ya. Taib. Di sini Nabi Aleihis Salaatu Wasalam menyebutkan adi nasihah. Agama adalah nasihat. Ini arti secara bahasa Indonesia nasihah itu nasihat adalah nasihat. Taib disebutkan oleh Khattabi rahimahullahu taala an-nasihatu kalimatun jami'un ma'naha hizanatul haddi lil mansuh lahu wa qila an-nasihatu ma'khudatun min nasaha rajul sawbahu idha khatahu Ayib. nasihat itu adalah kalimat yang mengumpulkan makna hizanatul haddi lil mansuh Ya, sesuatu yang baik ya, Sesuatu yang Yang diinginkan kebaikan Terhadap orang yang diberikan Nasihat Jadi kalau Orang memberikan nasihat Berarti menginginkan orang yang diberikan Nasihat itu bah, Baik Dan disebutkan Nasihat itu diambil kata Dari Nasohar rojul sawbahu Seorang itu dia menjahit bajunya. Orang kalau menjahit itu berarti apa? Merusak atau memperbaiki? Memperbaiki. Ya, ini supaya lebih apa? Lebih dipahamkan lagi bahwasanya nasihat itu seperti orang menjahit baju, yaitu tujuannya untuk apa? Memperbaiki bajunya, untuk memperbaiki bajunya. Tayib. Dan disebutkan pula innaha ma khu ma khu datun minna suhatil asal ya ida sofiathu minasya'ad ya minasya yaitu seseorang dia e, apa, memurnikan madu dalam artian dia e, menjadikan madu itu terpisah dari apa dari campuran-campurannya sehingga dia betul-betul menjadi murni seutuhnya madu ini namanya apa? Iya, dijadikan asalnya madu tercampur ya kan? Ada sarangnya, macam-macam. Apalagi di sini disebutkan Minas sya Ya, syam itu lilin dalam artian ketika dia apa? Ketika diambil itu ada ada asap ya kan? Diasapi. Iya. Jadi memurnikan madu yaitu memurnikan dari kotoran-kotoran tadi. Makanya nasihat itu bermakna apa? Bermakna khalasah. Iya nasihat itu bermakna kholaso memurnikan yaitu memurnikan dari apa dari kotoran-kotoran sehingga dia menjadi murni bersih tanpa tercampur nah, itu namanya nasihat makanya ketika kita menyebutkan atau Nabi Alaihi Salatul Wasallam menyebutkan lillah maka kita langsung faham yang diinginkan nasihat untuk Allah adalah apa untuk memurnikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang diibadahi. Ya kan? Tidak boleh dicampur dengan dengan yang lainnya. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hal tersebut. Dari makna apa? Lillah. Kalau kita artikan bahasa Indonesia... Ya. Nasihat untuk Allah. Masa Allah dinasihati? Ya, Ini kalau kita secara bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mengambil kedalaman makna dari kata nasoha. Nasihat adalah kholaso. Yang artinya memurnikan, mengikhlaskan. Maka nasihat untuk Allah. Nasihat bagi Allah adalah dengan kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak boleh tercampur dengan dengan yang lainnya. Tidak boleh tercampur dari sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Ini makna nasihat. Jadi nasihat itu adalah agama. Nasihat adalah agama. Disebutkan oleh al al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Fannasihatu lillah azza wa jalla hiya Kadalika bil bi ilayhi, alayhi, islam Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nasihat terhadap agamanya di dalam ibadah di dalam amalan memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tercampur dengan kesyirikan. Kadali kabiltiam demikian pula tegak di atas perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, membenarkan pengkhabarannya wal inabati ilahi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Ini dari makna apa? Nasihat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan dari seluruh syiar-syiar Islam dan syariat-syariatnya. Imam An Nawawi menyebutkan oleh ulama berkata para ulama aman nasihatulillahhi Taala, fa maknaha ilal imani billah. bahwasannya makna dari nasihatulillah adalah apa? Seseorang itu senantiasa dia kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dia kembali terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala anhu dan apa dan dia menghilangkan atau menolak syirikat yaitu kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala ilhadu wa tarakal dan dia meninggalkan ilhad ya pemalingan makna dari sifat-sifat Allah subhanahu Wa ta'ala bisifatil Wal Jalan dan dia mensifati Allah Subhanahu Wa ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia watandzihuhu Subhanahu Wa ta'ala dan dia mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala bentuk-bentuk kekurangan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha yang Maha sempurna. Yang maha sempurna. Baik. Wal qiyamu bita'atih. ma'siyatih. Tegak di atas ketaatan kepadanya. Dan meninggalkan maksiat kepadanya. Ini yang semakna? Ya, yang diucapkan oleh... Syekh Al-Faimin ta'ala. Bahwasanya nasihat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala... Adalah apa memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan, memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sifat-sifatnya. Tidak boleh apa, tidak boleh dicampuri dari segala bentuk-bentuk kekurangan, iya. karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna akan akan hal tersebut wan nasihat terhadap kitabnya nasihat terhadap kitabnya jadi nasihat untuk kitab Allah apa maknanya <tutup> al imanu bi kalamullah yaitu mengimani bahwasanya kitab adalah apa kalamnya Allah Subhanahu wa taala iya jadi bukan iya nasihat bahasa Indonesia Ya, kita memberi nasihat kepada ya kitab Allah bukan tapi di sini apa bermakna iman bermakna keimanan terhadap kitab Allah subhanahu Wa ta'ala bahwasanya kitab Allah adalah kalamullah. Allah adalah FirmanNya Allah Subhanahu Wa ta'ala wana alal akhbaris sodiqoh yang dimana di dalam kitab Allah tersebut Terkandung akan pengkhabaran-pengkhabaran yang benar Wal-ahkamul adilah Hukum-hukum yang adil Wal-qasasun nafi'ah Kisah-kisah yang bermanfaat Iya kan? Iya. berfaidah Kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran Memberikan manfaat yang besar Untuk untuk hamba-hamba Wa-annahu yajibu ayyakunat tahakumu Ayyakunat tahakumu ilaihi Fi jami'i Dan seorang itu wajib Untuk menjadikan Al-Quran Kitab Allah tersebut Sebagai apa? Sebagai hukum Untuknya di dalam Segala urusan-urusannya Ya, Ini kewajiban kita Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Berpedoman Mengambil hukum Terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala maka ini nasihat terhadap ki, kitab Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zalikal kitabula roibafi lil muttaqin dialah Allah dia itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang beriman jadi pemurnian ya Pemurnian di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu satu-satunya huda pegangan kita, pedoman kita. Sebab Al-Qur'an akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ini secara umum. Bulan Ramadan adalah Bulan diturunkannya Al-Quran Yang Al-Quran ini Hudallinnas Petunjuk bagi, bagi manusia Umum petunjuk bagi seluruh manusia Dalam artian Setiap hamba Setiap manusia yang ingin mengambil Petunjuk dari Al-Quran Maka akan diberikan petunjuk Maka akan diberikan Petunjuk Sebab nasihat Itu untuk Al-Quran -Al Untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala Ingat ya, makna an-nasihah adalah agama Jadi kalau kita Nyebutkan an-nasihah Nasihat itu untuk Al-Quran Berarti agama ini dibangun Di atas apa? Di atas hal tersebut Di atas ya, Kitab Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wa an-nasihatu Lir-Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nasihat Kepada Rasul atau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini tentunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya al-iman Mengimani beliau. Jadi nasihat yang di situ tegak agama adalah apa? Dengan mengimani nabi alaihi salat wasallam wa annahu Rasulullah bahwasanya beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala ila jami'il alamin terhadap seluruh alam semesta nah, ini keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusnya kepada seluruh alam kepada seluruh manusia berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya yang diutus dari sebagian kaum yang diutus kepada sebagian kaum Iya, kita kenal Nabi Nuh diutus pada suatu kaum Nabi Lut ya Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa ya diutus kepada sebagian kaum ya kita kenal dengan kaum Bani Israel kaum Ad Samud ya mereka diutus padanya nabi dan rasul tapi nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu diutus terhadap seluruh manusia bahkan dari kalangan Jin pula Masuk dari apa? Masuk dari dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam Jadi keimanan terhadap Nabi kita bahwasanya beliau adalah Rasulullah Adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Ini apa? Harus diimani oleh manusia dan jin Diimani oleh manusia dan dan jin Tayyip. Maka ini keahusan dari apa? makna nasihat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa maha mencintai beliau. Wa atas as sibih dan berteladan berpanutan kepada beliau. Wa diku khobarih membenarkan penghabaran beliau. Wal awamirihi. Wa awamirihi nahyihi. nahihi wadifai membenarkan penghabaran beliau menjalankan apa yang diperintah apa yang dianjurkan oleh beliau dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau dan menolong dari agama beliau alaihi wasallam. kita membela menolong dari apa yang telah beliau perjuangkan di atas di atas agama Islam yang mulia ini ya ini apa? Ini keharusan dari makna nasihat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan inilah agama dan inilah agama. Kemudian wan muslimin dan nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin pemimpinnya muslimin munasihat tuhum bibayanil hakki. مِنَ nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin yaitu menasihati mereka dengan penjelasan yang hak Penjelasan yang benar Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada perlawanan Pemberontakan terhadap mereka Harus taat Dan mendengar Dari perkara yang Yang ma'ruf Dari perkara yang baik Dan bersabar Atas apa yang mereka lakukan dari perkara yang tidak disenangi Dan yang semisal dari itu Dari hak-hak mereka Yang itu apa? Yang itu berjalan Jadi ini apa? Nasihat terhadap pemimpin Yaitu apa? Kita mendengar dan taat Dan kita menasihati mereka Dengan perkara yang Ma'ruf yang diajarkan oleh Nabi alaihi yang disebutkan di dalam hadis beliau barangsiapa yang mempunyai nasihat terhadap pemimpin maka hendaknya ia mengambil tangan pemimpin tersebut dan menjadikannya berduaan tidak secara wah? tidak secara umum terang-terangan dan ia sampaikan nasihat tersebut ketika diterima, maka alhamdulillah itu yang diharapkan. Tapi ketika tidak, maka telah hama telah ditunaikan kewajiban dia. Nah, ini nasihat terhadap pemimpin kaum Muslimin dan bersabar di atas apa yang berlaku terhadap dirinya dari perkara-perkara yang tidak disenangi, sebab ini akan mendatangkan apa akan mendatangkan keberkahan terjaganya kedamaian di dalam suatu negeri dengan apa? dengan adanya orang-orang yang bersabar. Dan ini yang dinasihatkan oleh Nabi Alaihissalam masih di susunan kitab ini. Ya, dari hadis yang ke-20-an lebih, 27 mungkin. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada para sahabat dan beliau menjadikan wasiat mendengar dan taat kepada pemimpin ini dijadikan nomor dua setelah nasihat ketakwaan kata Nabi alaihi salatu wassalam usikum aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah ini nasihat pertama harus diingat bagi setiap hamba wassam'i watto'ah dan mendengar serta taat Kepada siapa? Kepada pemimpin Walaupun yang memerintah kalian Yang memimpin kalian adalah Budak dari Habasyah Asalnya budak itu tidak diterima Sebagai pemimpin Tapi kalau memang dia memimpin Maka tetap apa? Maka tetap didengar Ini namanya bersabar namanya ber, bersabar di atas kepemimpinan thayib jadi di sini nasihat terhadap pemimpin adalah memberikan nasihat kepada mereka dari perkara yang hak dan bersabar di atas apa yang tidak disenangi kemudian apa membantu mereka menolong mereka terhadap apa yang menjadi kewajiban terhadap diri kita Ya, seperti kita e, menahan musuh-musuh, ya, tentunya di sini perkara-perkara yang bisa menjadikan suatu negeri itu mungkin berantakan, hancur, berpecah, dan lain sebagainya. Ini tugas kita. Sebagai nasihat terhadap pemimpin adalah apa? Kita menjaga, jangan sampai di negeri, jangan sampai di suatu negara itu ada kekacauan. Itu termasuk tugas kita Termasuk apa? Termasuk tugas kita Dan itulah nasihat Inilah agama yang membangun apa? Membangun perdamaian Membangun persatuan Di suatu negeri Di suatu negara yang dipimpin oleh Dipimpin oleh kaum muslimin Tayyip muslimin. Adapun nasihat Untuk seluruh kaum muslimin Ayyad Sa'irul muslimin min hiya aidan badlun nasihati lahum yaitu apa menegakkan nasihat kepada mereka dengan bidda'wati ilallah berdakwah agar mereka kembali kepada Allah wal bil ma'ruf agar menegakkan yang ma'ruf wan nahi anil munkar dan melarang dari kemungkaran wa alkhair mengajari mereka kaum muslimin perkara-perkara kebaikan dan yang semisal yang serupa dengan itu wamin sehingga apa? sehingga terwujudlah agama itu di atasna nasihat ya wa muslimin dan yang pertama kali masuk dari kaum muslimin dari seluruh kaum muslimin adalah apa adalah diri kita jadi mulailah Nasehat terhadap kaum muslimin adalah dengan apa? Dengan diri kita masing-masing. Ya. insan nafsah. Setiap insan itu memberikan nasihat terhadap dirinya. Ini baru akan apa? Baru akan tegak nasehat terhadap terhadap seluruh kaum muslimin. Ya, di sini Syekh mengingatkan kita ya, jangan kita terlalu banyak apa? Terlalu banyak memikirkan. Atau melihat, mengurusi orang lain. Tapi mulailah dengan apa? Dengan kita mengurusi diri kita masing-masing. Sebab nasihatul li'ammatil muslimin. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Itu dimulainya dengan diri-diri kita pribadi. Kalau diri kita sudah baik. Di atas nasihat. Maka apa? Maka akan baik. Ya, untuk orang lain maka inilah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ad-dinun Agama itu adalah nasihat. Jadi masuk untuk semuanya. Ya, terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, hak agamanya serta hak apa? Serta hak manusia, baik pemimpin ataupun rakyatnya. Jadi masuk semuanya dari dari hadis ini. Subhanallah. Taib. dan ditambahkan oleh Syekh Al Utsaimin taala faidah di dalam hadis ini terdapat faidah-faidah -fa awalan yang pertama inhisarul bahwasanya pokoknya agama itu ada di nasihat pokoknya agama itu ada di nasihat Kapan agama tidak ada nasihat, maka bukan agama namanya. Difahami ya, dan maknanya tadi sudah kita sebutkan. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mewujudkan keikhlasan. Mewujudkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba itu di atas tauhid dan dia menjauhi kesyirikan. Sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kitabnya, beriman menjadikan pedoman menjadikan petunjuk ya Al-Qur'an tersebut di dalam kehidupannya kemudian terhadap rasulnya mengimani Bahwasannya beliau adalah Rasulullah yang membimbing yang menunjuki kita di dalam apa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala kemudian terhadap pemimpin kaum muslimin bahwasanya apa kita Ya, memberikan nasihat terhadap mereka Dari perkara yang hak ya Perkara yang benar Atau bersabar Di atas apa yang tidak Kita senangi terhadap terhadap mereka Dan selalu taat ya, Dan mendengar dari perkara-perkara yang ma'ruf Kemudian terhadap kaum muslimin Maka kita senantiasa ya, Mengajarkan Atau mendakwahkan terhadap kaum muslimin tersebut dari perkara-perkara kebaikan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari firman dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam ad Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi tidak benar agama kalau tidak ada nasihat. Sama seperti Nabi mengucapkan apa? Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Menunjukkan kalau ada orang berhaji tapi tidak wukuf di Alfa, tidak Syah, ya, difahami: dinun Nasihah, agama adalah nasihat, jadi agama itu harus tegak di atas nasihat. Kapan tidak, maka tidak, tidak Syah. Iya, bukan dikatakan sebagai agama. Sanian yang kedua, An-Namwa, tidak Bahwasanya tiang-tiangnya nasihat itu lima ini yang disebutkan lillah wali kitabih wa wali rasulihi aimmatil wali muslimin wa ammatihim ada 5 ya rukun nasihat itu ada ada 5 difahami baik harus tegak di atas ini kemudian dari fa'idah, hadis tersebut al hasu 'alan nasihati fi hadhil muwatin al khamsah li annaha kanat din Innal Insa nabila youfidinihi bahwasanya perhatian agar seorang hamba di atas nasihat memperhatikan lima pondasi atau lima rukun ya nasihat tersebut bahwasanya jika seorang hamba itu di atas agama maka apa Seorang hamba tidak diragukan lagi ia telah menjaga agamanya dan berpegang teguh di atasnya. Kapan dia sudah menjaga dari berpegang teguh di atas lima perkara tersebut, maka apa? Dia telah telah menjaga agama dan telah berpegang teguh di di atasnya. Ta'iyab. Walihad jalan shallallahu wasallam an fiha dan dengan ini. Nabi alaihi salatu wasalam Menjadikan nasihat itu 5 lima, lima perkara ini Ia, Ketika menyebutkan ad-dinun nasihah Nabi menyebutkan 5 Menunjukkan seseorang itu harus tegak Di atas 5 nasihat tersebut Dan ini Nabi mengulangnya tiga kali Ad-dinun nasihah ad nasihah Ad-dinun nasihah Ia, Ini di dalam faedah ketika Nabi mengucapkan Kalimat ringkas Tapi diulang ini menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan seseorang itu harus di atas ini. Yeah. seseorang harus di atas di atas ini. Taib. Okay. Kemudian dari faedah hadis ini tahrimul ghashh li'annahu idza kanat in-nasiha ad-din fal ghashh fal ghashh didd an-nasiha. Fayakunu ala khilafiddin wa qad tsabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man Haramnya al gush, al, -Al -Ghosh itu menutupi, iya, dia curang, berkhianat, itu al namanya, ya. Karena sesungguhnya nasehat agama adalah nasehat, itu apa? Lawan dari lawan dari gush, ya. Nasehat itu lawan dari gush, taib. Maka apa? Maka ghasy ini dia kebalikan dari agama, kebalikan dari agama. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang ghasyana, yang curang, yang dia menutupi tadi eh, apa? mengotori masuk pada makna, makna tersebut. Taib. "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang dia curang Bukan dari golongan kami. Ya. Kita tadi sudah mengetahui makna dari nasoha itu murni, tidak tercampur, ya tidak ditutupi sesuatu yang jelas. Ya. Maka gosh ini apa? Dia menutupi, menjadikan samar. Ya. Seperti orang yang berdagang dia apa? Dia bergosh ini. Berarti apa? Dia menutupi kalau ada celah dagangannya. dagangannya. Yang bagus taruh di atas, yang jelek di bawah. Nah, ini namanya Ghosh. Ini keluar dari apa? Keluar dari nasihat. Ya, keluar dari nasihat. Nasihat itu justru yang yang dia menjelaskan. Oh ini seperti ini, ini seperti ini. Ini namanya apa? Nasihat. Dipahami ya? Baik. Kemudian. Fa'in <tuh> kila. <tuh> Apabila dikatakan. Fa'fi bukhari annahu wasallam. Qol. Idza ahadukum Di dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Jika salah seorang diantara kalian e, meminta nasihat, ya. Maka hendaknya ia memberikan nasihat maka hendaknya ia memberikan nasihat untuknya. Kata beliau wa huwa wujub. Di sini menunjukkan bahwasanya hal tersebut wajib ya bil istinṣah ketika diminta untuk memberikan nasihat. La mutlaqan tapi apa? Tapi tidak secara mutlak. Wa mafhumu syart hujjatun fi umumil Mantuk. Bahwasanya dipahami dari syarat hujjah di sini Seseorang ketika meminta nasihat, maka dilihat bagaimana apa? Bagaimana dia diminta memberi nasihat. Kalau dilihat secara nas, maka hukumnya wa, wajib. Iya, hukumnya wajib. Fa maka jawabannya annahu yumkinu hamla dzalika 'ala al-amri dunyawi kan nikahil kanikahim وَمُعَالَةِ رَجُلْ وَنَحْوِ ذلك. ya وَالْأَوَّلُ يَحْمِلُ بعمومه في هي واجب على كل مسلم. Maka ketika ya, hal tersebut diminta terhadap perkara dunia seperti eh, menikahi wanita atau bermuamalah terhadap eh, seseorang atau yang semisal dari itu maka hukumnya apa? Maka hukumnya tidak wajib. Karena yang lebih diutamakan dari makna ya meminta nasihat dan seseorang itu harus memberikan nasihat itu terhadap apa? Terhadap perkara diniah, perkara agama. Perkara agama. Sebagaimana tadi disebutkan ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. ya adapun yang menyangkut urusan dunia maka seseorang tidak ada kewajiban ketika minta bagaimana nasihat untuk ini-ini tapi urusan dunia ya urusan bisnis misalnya untuk urusan apa maka tidak wajib dipahami tapi untuk urusan agama maka ini yang wajib ya Ala kulli muslim bagi setiap mus, muslim karena di sini juga masuk dari haknya muslim dengan muslim yang lain ya, ketika Nabi alaihi menyebutkan hakul muslim alal muslim Situ ya. Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada ada enam. Di antaranya idastan Jika kamu diminta untuk memberi nasihat maka berilah na, nasihat. Tapi pemahaman di dalam e, perkara ini adalah nasihat di dalam perkara aga, agama. Perkara agama. Adapun perkara bisnis perkara yang lain-lain, iya. Maka apa? Maka ini tergantung dengan orangnya misalnya ada pebisnis besar, ya mungkin dia sulit untuk bagikan resepnya atau sulit untuk bagikan apanya, ya dia punya resep makanan yang dia ya laris di situ, minta bagaimana nasihat tak ini, ya wah jangan, tidak bisa, tidak bisa dibagi. Tayyib, ini perkara dunia, maka apa? Maka tidak masuk dari dari hadis tersebut, difahami? Tayyib, ini hadis yang ketujuh dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'lanhu yang Nabi menyebutkan ad-dinun nasihah agama adalah nasihat. Insyaallah berikutnya kita masuk pada hadis yang kedelapan. 8 Barakallahu wallahu ta'ala alam subhanakallohum Hamidik asyhadu ilaha illanta astaghfiruka wa tuwailaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.